Langkah-langkah Trouble Setting Printer Yang pertama kita buka Control Panel Bisa ketik di sini Control Panel Di sini Langsung kemudian gila, Kita kalau di sini tampilannya seperti ini Langsung aja pilih View and uh, View Device and Printer Kemudian Selanjutnya kita cek Misalkan di sini printer R120 Nah ini offline Nah kalau seperti ini Kita harus cek hardware terlebih dahulu Langkah yang kedua, kita cek printernya. Nah, ternyata printernya mati. Kita hidupkan dulu printernya. Apabila sudah hidup, maka kita cek lagi. Jika masih offline seperti ini, kita cek sorotkan aja di sini: status offline, not connect. Nah, kita cek lagi di sisi kabelnya yang arah dari printer dan ke komputer atau laptop setelah kita cek e, kabelnya di sini e, masih nyolok kabelnya terus selanjutnya kita cek kabel yang arah ke printer nah ini kabel yang ke printer ini ternyata dia agak kendor lepas atau kena senggol nah, kita cabut sekalian kita colokin lagi sesuai dengan e, ini e, colokannya setelah sudah dicolokin terus sudah terpasang seperti ini kita cek lagi di komputer nah kita ini sorotnya uh, ini udah kelihatan offline ya masian kenapa masih offline uh, coba kita cek lagi Ap kalau kita tes print karena ini udah hitam ya kalau tadi warnanya masih agak kabu-abuan gini ini udah hitam kita cek print apakah sudah bisa atau belum walaupun ini offline terkadang dia masih offline tapi kita untuk mencoba membuktikannya, kita harus tes print. Caranya, klik kanan, pilih properties di sini, print, test pack. Oke, okay. nah ini hasilnya. Walaupun tadi offline atau print, GUI masih ternyata printnya bisa oke. Okay hasilnya sudah ya, udah bisa ngeprint. Oke, untuk selanjutnya yaitu kita akan mersharingkan printer ini. Kita klik kanan, masuk ke printer properties. Nah di sini pilih sharing. Nah di sini printer ini ternyata sudah tersharing ya. Kita cek di sini, di sini kita pilih yang 64, nggak apa apa. Oke, selanjutnya nanti kita akan Uh, cek di komputer nya Oke ini sebagai komputer servernya. Dan kita nanti akan troubleshoot masalah-masalah printer yang tidak bisa nge print.